ayo whatsemabru apa kabar semuanya kali ini mabruh ocha bakal mau beli apa patot aja frostband nih mabruh ya ini skin yang ocha idamin banget tapi ocha nggak punya di akun, ocha sayang sekali men ya aduh nah ini tuh kredit mabruh ya bukan spin ini agak lebih deg-degan, mabruh soalnya ocha pernah pengalaman menghabiskan kredit yang lumayan banyak sekali Ya, list CP yang banyak sekali ini deg-degan banget masih semoga aja nggak lebih dari ribu ribu CP gitu loh mabruh ya ya bisa mulai romanya kita beli deh Let's go. ini bisa pakai ini ternyata ya nggak nggak harus pakai CP oh kupon kita pakai kupon aja lah ya ojek punya kupon belum pernah ojek pakai pakai nggak ya pakai nggak nih kupon apa kita beli pakai CP CP aja deh CP aja mau bro Ayo, ayo, ayo bro Bismillahirrahmanirrahim uh, Lupa baca doang bro Bismillahirrahmanirrahim Semoga dilancarkan nih eh. harus HP lagi oh, Oke okay. <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> ah, banget Hahaha Biasanya tuh yang kayak gini-gini wah -gini, oh, parah sih ya Ya mungkin ini karena AKP 7 Frost Band itu sudah pernah Rilis jadi ya Change untuk mendapatkannya itu agak lebih mudah, ma bro ya. Uh, gokil. Kita langsung continue, ma bro. Wah, sudah selesai, ma bro. Cukup sudah, ma bro ya. Abis ini ayo langsung setting lotoutnya, ma bro ya. Abis itu kita main keren, kita okay? ya, Ya, udah atur lotoutnya, ma bro ya. Setting nya juga Oca udah atur Njau suka karena Iron setting yang sangat unik, ma bro ya. Bisa dibilang ini sebelum ada kapatu jumetik, ma bro. Orang-orang tuh pada banyak pakai ini, ma bro ya. Karena Iron Satin sangat parah yeah. banget, ya. Ya Sampai orang-orang bilang, "Petuin nama bro, gue uh, uh, Yuk, kira-kira karakter apa yang cocok menemani kapal tujuh Frost Band ini, mah, bro? Karena ini, ya, Frost Band ini harus ditemani dengan karakter yang cocok, yang dingin-dingin, dingin-dingin, man. Ah, udah lama, bro. Ranting saja, ya. Karena ya cocok sekali mabro Rambutnya putih ya kan Firstbandnya juga biru Ke putih-putian gitu oh, Oke okay. langsung aja Ma bro. Kita main kerengket Pake senjata hk 4 ini mabro Ini DTW udah rilis Wah 2 tahun yang lalu kali ya Ma bro ya Awal-awal kalian main COD mungkin ya Rilisnya Ya kalau enggak salah 2020 atau 2019 sudah Kayaknya 2020 deh mabro ya Wah saat-saat itu sih ini bener-bener yang dihidamkan para player battle royale Tapi Ocha mau review nya ke ranked, mam, bro. ranked multiplayer maksudnya ya Yuk kita langsung mainkan saja cuy Yuk, Ocha sudah di dalam game Dapetnya map Tunisia men Ya agak-agak cocok lah harusnya Kayaknya Samir lah ya mabro ya buat hm, botonnya sendi ini huh? Lihat deh mabro tuh, round setnya mantep gak sih? So clear bro Ini attachment yang Ocha pakai untuk Frostbend nya lebih ke attachment racer, mau gue. Wow, seh, Ayo nah, mau bro. Oke, okay. cover gue bro. Kalau bisa, nice bro, nice one. Oh no, no. iya itu gitu aja bro sekarang itu dia sekarang sekarang oh my god ayo bro nice kita langsung sampai on mah bro ya wah cocok sih ini buat mainkan di snd ya aja 47 mah bro ya ya uh, lumayan lumayan menurut aja lumayan banget sih Oh, jaga rip M, bad ya. Yeah, okay lah Oh my god, dia nungguin wa bro. Terlalu. Oh, terlalu. Buru-buru. bentar Ma bro, kalo mau liat lah ini skin. Ih, ice bro. Tapi kenapa kayak ada? Apa ya? Di atasnya tuh. Sorry sorry sorry sorry ma Bro itu agak agak agak RPM. Napa bilang nggak oh sorry ya? Ih, sakit banget Bro. Uh nice banget. Mantap ma Bro. Mana lagi maksudnya? Oh kayaknya buat di sini nih. Wah di sana mah bro, kita datengin nih. Oh, wah sudah dapat dulu kita good job bro. Ini attachmentnya bener-bener kayak enggak meng mengatur recoil banget loh mah bro. Tapi tadi jauh oke okay juga, walaupun agak ya. Karena oca bikin attachmentnya ini buat short range. Biar openscape cepat juga sih. Ah, masih bro? Mana ini musuhnya? uh sakit banget ya ini udah tahu dia di situ mau bro pasnya di situ oh nice teman kita juga jago juga bro gue bro kita buat game ini dengan sangat cepat mau bro ya selesainya because of frost band. Nice banget, Bro. Itu dia, Bro. <tuk> Ih, <Hidye>. deh. <tuk> Wah, aja suka loh sama skin ini. Wih, kamera Oca kok udah mau mati mah, Bro. Padahal Oca baru mau Ini sungguh parah sekali ya. Aduh, apakah kita harus ganti kamera, Bro? Beli baru kali ya. Ah. <tuk> <tuk> Tapi enggak apa-apa mah, Bro. Yang penting review-nya ancara Ini pertama kali Oca punya first band ya Oke okay. Mungkin di akun-akun kita jubilin lain-lain Oca udah sering sih Oca beli akun Jual lagi Nah ya Udah beberapa kali megang Tapi akun asli Oca Belum megang men oh Ma bro Akhirnya Sudah kembali kameranya Sudah pulih nih Udah Oca selagi nih ya Kita langsung main lagi ma, bro Sekarang main di Do Domination ya oke okay lah dapatnya high rise mah, bro kita lihat nih ya attachment baru OC buat AK47 ini enaknya nih buat dia high rise ya, kan? ya harusnya coba pakai suppressor ini kayaknya aja gak pakai suppressor mah bro Enak -enak -enak sih ya, karena Oce lagi review, akak akan nyawa selebihnya. lebih enak nice hai, mantap mah bro, hai, hai, hai, hai, hai, muter, muter yang juga tepat jalannya waduh, eh step satu, woo, woo, dapet mau bro, kita bacok saja orang-orang itu ya. nah mana musuhnya muncul please kamu wuuuh ketahuan hmm hmm sekali Eh, yeah. enggak enggak enggak ini salah kesalahan besar. Iya, iya, iya. Duh, harusnya juga kalah sih round pertama. Tidak akan terjadi lagi, Mbah Bro. Jadi dia akan kalah ya. Eh, ini ngikut gitu dong. nice bro nice bro good job nice what the heck my bro jadi so predator missile buat ngajar lo ya Hmm Sini bangetnya mah bro Mantap sekali Tenang, tetap tenang ya, Itu Ya, salah sasaran lagi uh. Ini ada orang sini Nice bro, kejat Gadget Kids bro hmm. Mantap Trader lagi itu dikala jangan ketak. Macam asal sih ini. Ini jangan asal sih. Uh, ada. Hmm, dia pakai pistol mah bro. Tetap tenang, tetap santai. wajar kalian ya. Mereka mau buat oce mah, bro. aduh dia pakai ultimade no tenang pengejar dia tidak akan kuat melawan noceh ya? hmm. jadi itu pengen menang kok kita ini harusnya lagi musnah mana wow kalah dia dek kalah kita menang apa tujuh uh bukan sini ma Bro Ya mabru jadiin di gunsmith atau teachmen ya Mabro silahkan dilihat ya mabru. ya Ayo pakai light barrel, no stock kalau oh, jelasin artikel 5.45 kali bira mold, Terus granulat grip tape, dah itu aja ya Mabro ya Tapi kalau misalnya kalian yang main di domination atau hardpoint Mau pake K47 ini, maksudnya saranin granulate nya diganti Terus kasihin ke muzzle mabru. Bagus ya sih, uh, artikel suppressor ya ini cuma nambahin ada time ya jadi agak sedikit berat kalau mau nge-scope Mabro, tapi it's okay sih. Ya Allah, kameranya mati lagi, bang. Wah ini parah sih, men. Ah, udah lama, Bro ya. Yuk kita udah dulu kayaknya gitu aja tuh video kali ini sama bro. Makasih banget udah menonton. Bukan, mati lagi. Men, men, men, ah. Parah, parah, je ah, parah. Parah, parah, parah, parah, parah. Yaudah, dadah semuanya. See you next.